Untuk kita semua warga Konoha Persahabat ya ini diinfokan langsung oleh Rasa Anusko Les fatlar bahwasanya untuk cara Mendukung idola kesayangan kita Ini persahabat ya Tentu dihitungnya cuma Satu dukungan saja Persahabat ya perhatikan Sebelumnya kita mendapatkan kabar bahagia Bahwa Lesti dan Rizky Bilar Ini sama-sama masuk Nominasi di kategori Sosial Media Darling Indonesia Dandut World 2021 Simak di kalimat caption yang diinfokan oleh Rosa Anskerles24lar Teman-teman aku mau kasih tahu untuk nominasi sosial media darling Yang dihitung satu akun untuk satu orang Sebabnya ini contoh yang like double gini salah ya teman-teman Ditakutkan gugur double like dikhawatirkan disini kualifikasi satu akun satu like kalau mau bilar ya bilar aja kalau mau lesti, ya lesti aja paham ya teman-teman tuh persahabatnya ini ada info penting sangat penting banget di sini ada contoh yang salah persahabat ya kita lihat perhatikan dari akun Ratna Puspita 1503 ini sama-sama persahabatnya melike postingan Indosiar di foto di Dalesi Kejora dan Rizky Bila ternyata ini tidak dibenarkan persahabat ya, karena satu akun itu dihitung cuman satu saja persahabat ya. Kalau mendukung Rizky Bilar, kita tentunya harus melike, hanya di postingan foto Rizky Bilar saja. Kalau Lesti, ya Lesti saja, karena takutnya persahabat jadi ya, khawatirkan akan didiskualifikasi. Yuk dipahami, jangan sampai tentunya kita salah mendukung idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, kita lihat juga persahabatnya ada spesial dari DDLSI Kejiwara 39 menit yang lalu. Ini menginfokan bahwa malam puncak IDA 2021 akan hadir sebentar lagi jam 8 malam persahabatnya live di Indosiar. Ya. Makin gak sabar, siapkan cemilan kalian untuk menemani malam hari ini. Untuk selalu menyaksikan keuuan kekiutan dan keromantisan Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya juga dari Lesti ini mengunggah sebuah postingan di igas pribadi miliknya, foto bersama ayah Keciora momen ketika liburan ke Turki dan sebuah kalimat doa yang sangat luar biasa. Oleh dedek Lesti menyampaikan, sehatkan dan panjangkan umurnya ya Allah. Amin. Mudah-mudahan saja persahabat, dia selalu diberikan kesehatan untuk kedua orang tua Leslar. Tentu kita juga harus mendoakan keluarga besar dari idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat perhatikan juga, ada sebuah unggahan spesial cute juga nih dari fanbase Leslar. Diunggah oleh akun lesdbilar.official. Perhatikan ada sebuah kalimat. Mama sekarang udah nggak konsen sama kerjaan rumah, nggak mau ketinggal kalau menyangkut Leslar berasa kembali muda. Katanya, <laughs> emang ini cute banget. Persahabat, ya, ada benernya juga. Mama Leslar pastinya itu sekarang udah nggak konsen banget sama kerjaan rumahnya karena nggak mau ketinggalan vitamin-vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Wow, kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan yang dari akun Nariza 835 betul banyak min saya sampai diketawain sama anak katanya tuh masya allah banget dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Bo123 karson 6 boro-boro kerjaan rumah min jualanku saja hari nggak aku urus Katanya tuh aduh <laughs> sampai begitunya prosobet ya nggak ketinggalan Leslar masya allah mudah-mudahan tentunya kita bahagia dan selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alami. dan selanjutnya ini ada sebuah ungkapan terbaru dari kak Wanda Hara. waduh melipir sejenak kata kak Wanda, less di masya Allah ternyata itulah kesenangan kita. Sudah ada di dosiar sepertinya, Pak Sahabat, ya. Dan akan tentu memberikan kejutan-kejutan bahagia. Dan pastinya, stainless idola kesenggan kita itu akan luar biasa, keren, dan spektakuler. Karena stelisnya itu wadah Hara. Wow, Masya Allah banget manja. Pastinya, Pak Sahabat, ya. Dan kita lihat juga keunggah berikutnya, ini info juga persahabat ya, karena part kedua, kolaborasi Lesnar bersama The Sungkar Family, itu sudah tayang di channel YouTube-nya The Sungkar Family. Persahabat ya, seru banget, cute banget nih, luar biasa itulah kesayangan kita mudah-mudahan selalu membawa berkah, dan selalu menjadi orang baik, dan selalu menjadi contoh baik untuk semua banyak orang, tepatnya inspirasi untuk semua banyak orang. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan cedekan vitamin baru di malam hari ini. Jangan kemana-mana, total stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.